Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di AgriPolis Channel Ikan nila merupakan salah satu ikan konsumsi yang cukup digemari baik oleh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia ikan nila dapat diolah menjadi beraneka ragam menu makanan yang nikmat dan menggugah selera kebutuhan akan ikan nila konsumsi sangatlah tinggi namun belum diimbangi oleh produktivitas budidaya ikan nila itu sendiri oleh karenanya peluang usaha budidaya ikan nila masih sangat terbuka lebar ikan nila merupakan salah satu jenis ikan yang mudah untuk dibudidaya baik dengan sistem sederhana ataupun dengan sistem modern banyak sistem budidaya yang dapat kita pilih untuk membudidaya ikan nila ada sistem budidaya tradisional dengan menggunakan kolam tanah bahkan sampai ke sistem ras yang lebih modern di Indonesia sendiri, banyak pembudidaya memanfaatkan media kolam terpal untuk melakukan budidaya ikan nila, baik menggunakan kolam terpal bundar ataupun kolam terpal kotak. Pada masing-masing sistem budidaya memiliki keunggulan dan kekurangannya, tergantung sistem mana yang lebih cocok dengan kondisi lingkungan dan modal yang kita miliki. Dengan sistem budidaya modern, kita dapat melakukan padat tebar dalam budidaya, dapat memaksimalkan tempat juga tenaga. Namun sistem budidaya modern biasanya memerlukan peralatan pendukung yang cukup mahal. Saat ini sudah banyak berdiri pabrik-pabrik pengolahan ikan nila untuk dijadikan filet. Biasanya ikan nila yang masuk pabrik-pabrik pengolahan memiliki bobot antara 500 gram sampai dengan 1 kg per ekor. Ikan nila sendiri memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Selain protein dan asam polat, ikan nila sendiri mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium. Di dalam 100 gram daging ikan nila, terdapat setidaknya 128 kalori, 26 gram protein dan 3 gram lemak. Jika kita rutin mengkonsumsi ikan nila, dapat menjaga kolesterol, pencernaan, tulang, mencegah penuaan dini dan meningkatkan kesehatan otak. Banyak sekali manfaat dari ikan nila, sehingga ikan nila banyak diburu oleh masyarakat. Harga ikan nila sendiri cukup stabil di pasaran, berkisar 22.000 sampai dengan 25.000 per kilo jika kita membeli langsung dari petani. Sedangkan di tingkat eceran bisa mencapai 30.000 sampai dengan 35.000 per kilogramnya, cukup lumayan nilai ekonomisnya. Dalam usaha pembesaran ikan nila sendiri, terdapat banyak sekali alternatif pakan yang bisa kita berikan untuk menekan biaya produksi. Di antaranya, ajola mikropila, daun talas, daun kates, daun singkong, lemna minor, dan kangkung. Bagaimana rekan-rekan budidaya tertarik untuk membudidayakan ikan nila? peluang pasar masih sangat terbuka lebar jika ingin menambah nilai ekonomis dari ikan nila yang kita budidaya kita dapat membuat olahan dari ikan nila yang paling gampang dan banyak dicari konsumen adalah ikan nila dengan sistem vakum projem dengan kita vakum projem maka pemasaran ikan nila tidak terkendala Apalagi kita dapat menambahkan bumbu marinasi sesuai dengan resep andalan kita. Harga jual pun akan lebih mahal. Oke, demikian saja rekan-rekan budidaya. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi, inspirasi, dan motivasi untuk rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Agripolis